pasti nyampe malas no. <laughs> kenapa? <laughs> oh kenapa? oh iya. Yeah. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> dengan orang jenar kali ini. Loranjan akan memotong sarang anak kecil ya. Yang biasanya kalau dipotong itu nangisnya histeris menggelegar. <laughs> Coba aja nanti kali ini dipotong uh, masih tetap nangis atau tidak. Nah, itu anaknya. Tuh di depan. Lihat enggak itu? Tuh, tuh. ya. Oke okay, guys, saksikan terus ya kali ini ya prosesnya be pemotongan rambut si anak kecil hasilnya nanti kayak gimana <tuk tangan> soalnya biasanya itu uh, nangis, rewel juga oke, okay, saksikan guys saya kasih diri, biar biar Bismillahirrahmanirrahim oke nah, boleh waktu waktu panjang ini lho lho lho lho lho Eh rayunya tadi nyampe mana re? Ya, ya. Ya, alhamdulillah foto di halaman Ya <tuk> <tuk> lagi kita nyanyi ade mbak Nadin lo kenapa mbak Nadinda, tidak apa apa, tidak apa maaf pun tinggi tinggal sedikit, sebentar kan? lagi ya, maaf, hmm. e hebat ini, nggak hmm. nangis ini, dia, ini. Bap -bap pintar ini, apa pintar, mau sekolah ya, kalian eh. kak mentas nu, kenapa, ya, <kirin> oh kenapa mbak, mbak Nadin lo dan mbak Nadin lihat juga. Oh, pintar. berapa kali menangis? Sekarang eh, satu, ya, satu kali. <guluh> Mama, pan. <bang>. Oh iya. <tis> <tis> Berikan, sebentar. sedikit pintarnya sedikit ya sedikit boleh menangis masih itu mas besar besar sekolah ya besar sekolah iya ini teman teman ya mas <canden riset> Apa itu? Coba coba. Coba coba. merambut, rambut! Oh, -rambut. ya ya ya ini. Bener bener. Bener bener. Kan Sudah sudah selesai. ya sudah. sedikit. Bentar, bentar ya, bentar ya, bentar ya, bentar ya, bentar ya. Hai, lah oh, Gundulnya ini biar apa? ya, oh, sudah. Eh, kamu enggak malu? Tak sama, kurang dari dulu nangis terus. Eh. <tik> ketemu di dalam dia nyopo hai. Hai, saya minta saya ya bersihkan ya oh tapi tidak tidak tidak pulang ya seperti inilah guys hasilnya Panayaku, akhirnya, <murla> ya, aku. yang jatuh Awalnya enggak dia anaknya kok, kok. Oke, terima kasih sudah menyaksikan keantar kali ini. Anaknya akhirnya menangis. <murla> nah udah, udah, udah lagi pulang pulang, pulang pulang, pulang pulang, pulang udah, udah pulang, pulang loh, kok masih nangis? masih nangis? ayo, ayo ya Allah gada, gada sini, gada sini gada sini ya bilang Assalamualaikum, pulang